Kami, UNIT Gawat JAGA! Oke, okay, hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau bikin challenge, tebak minuman dari Beverly Wah, seru banget nih! Kita mau tebak varian rasa apa ya, ya Varian coklat! Wow, uh, mantap! Yuk, kita langsung aja yuk! Wow. wow! Ada berapa varian aja nih? Ada 5 varian. Hmm. oreo, black forest, black hmm. dan wow. wow! Ini udah aku cek ya. Oke. Okay. Satu mulai dari yang sebelah kanan. Aku dulu ya? Oke, okay, siap. oke bentar bentar, bentar. <laughs> apa ini ya? Hmm. Yuk. Udah, siap? 1,2,3 coklat nah, <laughs> yang bener apa? yang bener yang bener? Aduh. aduh untuk selanjutnya aduh. ya oke selanjutnya ayo aku dulu ya, ya. Aduh, <laughs> enak? enak? Pasti enak hmm. Oke, Tahu ya, aku ini apa? 3 2 1. Cokelat lah, dan cokelat. Masih 2 kosong, eh 2, masih kosong-kosong ya guys Sebelum kita minum yang ketiga, kita mau sweet dulu Yuk, nanti kita, aku apa kamu duluan, oke? Okay? Okay. Batu kertas gunting. Okay. Kamu dulu, oke okay. okay. Dulu ya guys, <gulisimilai> bismillah, bismillah, semoga, semoga tepat <gulisimilai> Oke okay. Yes, Tiga Oke dua, satu Terus siapa lagi nih? Aku dulu, dulu ya, hmm. Oke okay. Hmm, I know 3,2,1 coklat. coklat. Berman, yeah. <laughs> coklat. Yeah. Yeah. Yeah. Oh. Satu sama Oke, okay, ini yang terakhir, terakhir. Ayo, Ayo satu lagi Oke, okay. batu kertas gunting Kamu dulu Pagi yang terakhir Hmm, I know. dua <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yeah! yeah! yeah! yeah! Aku pemenangnya. Dapat tadi ya <tuk> Kali ini seru banget ya, Mbak? Iya dong, yang pasti seru banget Next, kita bikin challenge apa lagi? Bisa ditulis di kolom komentar Oke okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa kalau kalian mau beli bubuk beverly, langsung aja Nanti link aku taruh di deskripsi, oke? Okay? Kalau kalian mau beli bubuk minum beverly. Link udah aku tulis di deskripsi ya Apapun bisnis minumannya Beverick bahan bakunya Ciu